Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, rezeki lancar untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel YouTube Maman Black yang sudah lama uh, agak vakum ya, nggak upload karena terkendala kesibukan <tuh> keluarga. Jadi, harap maklum, kali ini uh, saya mulai keliling lagi. Ini ada di desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Mari kita berburu. Tunggu, Garuda Pancasila gas. Yes. Nah, ini dia teman-teman kita sudah berada di area makam Boreng ya Di sini ada sekilas tadi sampah tugu Garuda Pancasila di gerbang masuk ke TPU atau tempat pemakanan umum Eh, pemakanan, pemakaman huh? Ini dia tampak di sana makamnya nah, Ada tulisan Pelaksanaan LSD Garis miring SK Desa Boreng Mungkin orang-orang lama Tahu artinya ini ya Jadi dibangun tahun 1972 Desember Jadi ini dia ada tulisan juga Di sebelah sisi kanan sini Atau kiri dari gerbang Yaitu pelita keempat Sus kalak ini kalau enggak salah pembangunan 5 tahun ya. Ada sosok Hansip alias pertahanan sipil Di bawahnya Kayak ini penampakannya Dan sebelah sini juga ada Perjuangan Gambar Perjuangannya Cukup bagus ini dia penampakan tubuh Geruda Pancasila berada di atas pintu gerbang ini bukan pintu gerbang ya Gapura ya kalau pintu gerbang ada pintunya ini ini enggak ada pintunya Pancasila lengkap sih cuman yang mahaesanya disingkat IME. saya tampak ada penerangan jalan menggunakan tenaga matahari ada CCTV, Ini dia penampakannya kalau dari samping. Dan di sini ada himbauan kepada seluruh warga masyarakat Dusun, galingan dilarang mengkicing makan. <laughs> Jadi, tipu ini namanya ya, tapi tetap dicetak Mengkicing makan. Saya rasa percuma, himbauan seperti ini percuma, terbukti itu kan ya, masih banyak. Saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat waras selalu, rejeki lancar untuk kita semua.